Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini mau mengembangkan tutorial nih guys ya 5 cara mengatasi HP Infinix lemot saat main game ya guys ya atau ngelag tapi sebelum lanjut kita ke atau ke tutorialnya baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat India, 5 cara mengatasi HP Infinix lag atau lemot saat bermain game, guys. Bagi sahabat untuk cara mengatasi HP Infinix lag dan lemot saat bermain game. Untuk langkah yang pertama yaitu Biasanya dalam HP Infinix, kebanyakan aplikasi bikin HP Infinix kamu lemot nih guys ya. Terlalu banyak aplikasi yang dipasang akan memakan memori ROM atau RAM ya guys ya. Hal ini tentunya membuat HP kamu lebih lemot saat main game. Beberapa aplikasi yang dirancang agar terus bisa berjalan di latar belakang. Nah, yang berjalan di latar belakang inilah yang bisa mengambil banyak spek RAM ya guys ya jika HP kamu punya RAM dan ROM terbatas ada baiknya kamu harus menghapus salah satu aplikasi yang tidak terpakai di HP Infinix ya guys ya atau game yang tidak terpakai guys sebagai contohnya di sini saya akan menguninstall atau menghapus aplikasi guys ya nah aplikasi sudah terhapus ya guys ya bagi sahabat untuk cara mengatasi HP Infinix lag atau lemot saat bermain game, yaitu HP Infinix kamu harus rutin di-update ya guys ya. Nah, untuk cara mengatasi HP lemot selanjutnya adalah kamu harus rutin update aplikasi atau sistem operasi. Update aplikasi tidak hanya membuat aplikasi lebih canggih nih ya guys ya, namun juga lebih aman dan ringan guys. Nah, untuk cara mengupdate HP Infinix ya kita eh, pergi ke pengaturan ponsel ya guys ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian di sini ada menu sistem ya guys ya. Kita masuk ke menu sistem guys. Kemudian jika sudah masuk ke menu sistem, kemudian kita di sini pilih pembaruan sistem ya guys ya. Kemudian jika sudah masuk pembaruan sistem, kemudian kita klik pembaruan online guys ya. Nah di sini ada terdapat uh, pembaruan sistem tersedia ya guys ya. Kita langsung saja perbarui uh, ponselnya ya guys ya untuk mengatasi. Luck pada saat kita bermain game, ya guys, ya di HP Infinix. Bagi sahabat, untuk cara mengatasi HP Infinix, luck atau lemot saat bermain game yang selanjutnya yaitu kamu harus matikan mode hemat daya, guys. Ya, mode hemat daya akan mematikan beberapa aplikasi kurang penting yang berjalan di latar belakang, nih, guys. Mode ini biasanya ada di aplikasi Game poster atau set Cleaner di HP atau ada di pengaturan HP, guys. Untuk mematikan mode hemat daya, kamu harus masuk ke pengaturan ponsel, ya guys ya. Kemudian kita masuk ke laboratorium baterai, guys ya. Kita masuk ke laboratorium baterai dan di sini ada AI hemat daya pintar. Kita matikan di sini ya, guys ya. menunya ada di sini, guys ya jika aktif kita matikan saja guys mode hemat eh, baterainya ya guys ya. Baik sahabat untuk cara mengatasi HP Infinix laguk dan lemot saat bermain game online nih bagi kamu yang suka main game online ya guys ya. Pastikan koneksi internet kamu stabil ya guys ya. Karena koneksi internet yang tidak stabil akan membuat performa uh, HP kamu akan lemot atau terasa lag saat bermain game nih guys ya. Apalagi yang bersifat online guys ya Gamenya aplikasi akan terus-menerus berkomunikasi dengan server untuk mensinkronisasi Jika proses sinkronisasi terhambat maka akan terasa jeda atau lag saat memainkan game guys Jadi kamu harus memakai internet yang kencang dan stabil ketika kamu bermain game online di HP ya, guys ya Nah sahabat untuk langkah yang kelima itu cara mengatasi HP infinix lag saat bermain game Kamu harus mengurangi grafik yang ada di gamenya ya guys ya Kamu turunin grafisnya hingga sampai sedang-sedang saja ya guys ya Jangan terlalu tinggi atau high ya guys ya Atau full HD guys Nah, sebagai contohnya di sini saya bermain game Mobile Legend namun uh, game Mobile Legend ini di HP Infinix itu terasa lag dan lemot ya guys ya. Nah, kita langsung saja kurangi grafiknya guys ya dengan cara kita masuk ke pengaturan Mobile Legend. Kemudian di bawah sini ada uh, refresh rate kita pilih yang rendah saja ya guys ya. Kemudian di bawah sini ada grafis ya guys ya. Kita juga grafisnya pilih yang rendah aja nih guys ya. Kemudian di atas ini ada outline, kita nonaktifkan outline ya. Kemudian kameranya mode tinggi, mode getar nonaktif, mode HD nonaktif ya guys ya. Bayangan juga di nonaktifin. Kemudian HP creptnya juga di nonaktifin. Kemudian text damage-nya juga di nonaktifkan. Kemudian di sini ada filter buta warna, kemudian kita aktifkan yang ini ya guys ya. Kemudian optimasi resolusi rendah kita aktifkan guys. Nah. Jika kamu bermain game-game yang lain selain game Mobile Legend, kamu harus menurunkan uh, grafisnya atau frame rate-nya ya guys ya untuk mengatasi HP Infinix Lux atau Lemot saat bermain game guys ya. Nah sahabat itu dia 5 cara mengatasi HP Infinix Lemot atau lag saat bermain game di HP Infinix.